Terima kasih sudah berkunjung ke channel kita-kita ini sebagai langkah awal klik subscribe dan notifikasi dari video-video terbaru kami Karena kami memberikan informasi yang menghibur kreativitas inovasi suasana alam pedesaan, masak dan makan Oke okay, gengs kali ini kita mau masak ubi bakar dan kita mencoba syuting di malam hari dan ternyata tanpa kami sadari dalam video kami ada yang ikut tim timrung lihat saja sudah kami tandai dalam videonya tetapi tidak mengurangi sedikit pun dari kenikmatan dalam memasak dan memakan ubi bakar yang nikmat terlebih lagi pada saat itu suasananya mendukung di malam hari dan kebetulan kami itu belum makan kami itu diberi ubi dari teman, dan ubinya lumayan besar, pas dimasak itu sangat empuk, dan teksturnya itu crunchy, dan manis. Terlebih lagi langsung dimasak dadakan, langsung dimasak hanet-hanet. Kita coba menyiapkan pembakaran, ini lingkungan sekitarnya. Seperti biasa kami masak itu di jauh dari pemukiman masyarakat Karena konsepnya adalah pedesaan dan kampung dan menyajikan suasana alam baik siang maupun malam Ketika kami mencoba di malam hari memang suasananya dingin dan sedikit ada gerimis juga Tetapi kami demi Menyajikan konten yang luar biasa untuk memuaskan teman-teman, sambil menunggu apinya menjadi arang, kita joget-joget dulu seperti biasa. Dalam video kami juga, yang lain pembakaran ikan nila, bumbu geprek juga ada joget-jogetnya. Silahkan kalian cek videonya, dan apinya sudah lumayan besar. Terlihat dari nyala apinya itu tetapi suasana dingin itu tidak begitu menyengat karena saat itu kita berada di sekitar api dan sudah disiapkan ubinya itu terlihat saja ubinya lumayan ageng disimpan saja di atas bara api dimasukkan ditimbun saja dengan tumpukan arang dan abu masukkan ubi-ubi kecil yang lain juga karena ada yang pesan juga oke okay guys ditiup-tiup saja lihat saja ternyata pada posisi ini ada yang ikut nimbrung. mungkin pada saat itu anak itu menyadari bahwa di belakangnya itu ada yang ikut nongkrong ini sudah mulai matang diangkat saja ubinya kemudian dibelahkan ubinya didahar tinggali pas dipesek nate keluar asap, Tina ubi. "Nah, uh, mantap guys, iya ubi dikeprek-keprek karena di lapisan kulitnya itu terdapat arang karena ubinya lumayan gosong. Mungkin kalau di open itu ubinya lebih merata matangnya dan tidak mungkin ada sedikit gosong. Lihat pas dibuka keluar asap." Mantap sekali ubinya, kita biarkan dulu dingin ubinya. Lihat tekstur dalamnya itu terdapat madu dari ubinya karena ubinya itu sudah disimpan lama. Katanya ubi kalau disimpan lama, madunya atau minyaknya itu akan keluar dari ubinya. Karena proses penyimpanan yang cukup lama. Lihat ubinya lumayan besar, kira-kira ada 800 gram itu satu ubinya terlihat empuk pas dimakan panas ubinya terlihat cangor atau rangung atau agak mentah tetapi pas dibiarkan ternyata empuknya itu menyebar dimulai dari luar sampai ke dalam tetapi dimakannya itu kita cukup saja digigit langsung biarlah langsung terasa hangatnya langsung terasa manisnya dengan warna yang cukup mencolok dibandingkan dengan cangkangnya yang hitam atau kulitnya yang hitam dan dalamnya yang merah terlihat mencolok sekali guys ini terasa apakah kalian sudah pernah merasakan ubi bakar yang seperti ini dimakan di malam hari dimasak di malam hari istilah Sundanya itu bubui hui ini sampai keluar asap lumayan lahap kalau saja ubinya tidak panas mungkin sudah digigit habis dilumat habis ubinya karena memang panas pelan-pelan saja dimakannya hmm, mantap sekali ubinya manis saya juga merasakan di sana di saat saya ikut juga merekam video ubi ini Oke okay guys, kalian jangan lupa dukung kami, subscribe, jangan lupa like, komen, follow, instagram, dan fanpage. Jangan lupa kalian juga tengok video kami yang lain, karena kami menyajikan video-video yang unik dengan masak yang tradisional, dengan kemasan alam, pedesaan. Silahkan dukung kami, biar kami channelnya tambah berkembang, tambah kece. Oke, okay, silahkan untuk video selanjutnya apa sih yang ingin kalian lihat atau yang ingin kami sajikan untuk video selanjutnya masak apa dan makan apa lihatlah ubinya terlihat nikmat sekali kalian mungkin ngiler ataupun mungkin ngiri bikin saja kalau ada kayu bakar tinggal bakar Ubi-nya bisa beli di pasar, langsung saja dibakar. Uina nah, mengunyah pisang, "Dah, anghela tuh. Tentu dikupas-kupas kulitnya daging ubi itu dulu, terlihat empuk, agak sedikit kenyal di dalam dan empuk di luar, garing dekat kulitnya pas dimakan itu rauk rauk ngeunah dilempar cangkangnya oke okay, guys tuh lihat sekali lihat sekali